Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers dimanapun kalian berada Kembali lagi channel youtube Lesti Fatih Update akan menginformasikan Kabar terbaru mengenai bunda Lesti Tentunya Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya Dengan cara klik like, komen, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya persahabat tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik mengenai idola kesayangan kita ini Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini Ada sebuah kabar spesial yang membuat kita makin semangat mendukung karya terbaik Bunda Lesti Di unggahan Benz Radio 1062FM Sepultura 10 tangga lagu Jawara Dangdut Ini persahabat ya. yang pertama Alhamdulillah Bunda Lesti Kejora ini berada nomor 3 Persahabatnya dengan judul lagu Sekali Seumur Hidup Ini keren banget Masuk 10 tangga lagu Jawara Jawara Dangdut Dukung terus untuk karya terbaik Bunda Lesti ya Mudah-mudahan semakin banyak lagi dukungan yang diberikan Untuk karya-karya Lesti Kejora Kemudian, juga persahabatnya di ada artikel dari akun tabloid Nova Official berkaca dari Lesti Kejora, bantu korban KDRT dengan cara ini. Sebelumnya, ada sebuah kalimat caption yang dituliskan: "Dengarkan dahulu ceritanya, jangan langsung beri nasihat bila belum diminta." Kita simak persahabat untuk artikel di postingan tabloid Nova Official. Yang pertama, luangkan waktu ketika ingin membantu korban KDRT, lakukan saat tenang. Bila terlibat emosi, kita hanya akan membawa bahaya. Itu yang pertama, persahabat. Yang kedua, kita simak juga, mulai percakapan dengan santai. Ajak korban KDRT berbicara tanpa menyudutkan. Cukup dengarkan dan jangan paksa dia untuk terbuka buat suasana yang nyaman. Itu yang kedua, persahabat dia. Ya. Yang ketiga, dengarkan tanpa menghakimi saat korban KDRT mulai berbicara. Dengarkan obrolannya tanpa menghakimi, menawarkan nasihat atau menyarankan solusi. Itu yang ketiga. Berikutnya, percaya pada korban. Saat menerima cerita soal tindak kekerasan, pastikan kita mempercayainya, dan katakanlah hal itu. Itu, dia untuk mendukung korban, bantu buat rencana keamanan. Sangat penting bagi korban untuk memiliki rencana keselamatan pribadi sebelum krisis terjadi. Atau sebelum mereka memutuskan untuk pergi bantu korban membuat rencana keamanan yang dapat diterapkan jika kekerasan terjadi lagi. Itu artikel yang kita dapatkan dari tabloid novel ofisial. Persahabatia bantu korban KDRT dengan cara itu. Mudah-mudahan Bunda Lesti selalu dikuatkan dan selalu diberikan kesehatan. Amin. Dan berikutnya kita simak juga diunggah terbarunya Bang Bensi Kumbang Setengah jam yang lalu mengunggah sebuah postingan kalimat Kalau lihat berita, jangan judulnya aja dibaca Isinya juga dibaca biar komen gak emosi Kita lihat juga komentar atau kalimat selanjutnya Narasi yang beredar dibanting dan dicekik berulang-ulang Semua orang pasti murka dan bagaimana kalau kejadiannya bukan seperti itu? Itu pertanyaan juga dari Bang Pensi Kumbang. Emang marak banget ya, tentunya kabar berita soal Rizky Bilar yang lakukan KDRT sampai membanting dan mencekik Les J.K. Giora. Tetapi, persahabat ya, pihak dari Rizky Billar menyangkal itu dan kita doakan mudah-mudahan ada kabar baik yang kita dapatkan dari keduanya. Semoga apapun keputusan yang diambil oleh Rizky Bilar dan Lestika Kejora itu yang terbaik untuk mereka. Berikutnya kita lihat juga bersahabat, ada sebuah kalimat panjang. Ini tentunya kalimat komentar yang diunggah oleh akun Tim Boy Lesti Fatih Lestlar Lovers. Perhatikan dan disimak baik-baik. Jadi Bilar itu kasihan apa-apa kalian hujat kalian hina iya betul Bilar salah karena selingkuh KDRT tapi untuk masalah numpang hidup itu sakit banget dengarnya. dia seorang suami pemimpin rumah tangga kalian rusak mentalnya dengan berdalih tanpa Lesti bukan apa-apa tanpa Lesti bla bla bla aneh banget kalian gedek gue lalu akutnya balik suami yang seperti apa yang harus Lesti miliki supaya standar dengan dia polisi tentara pejabat atau apa sedangkan Lesti orangnya sederhana tidak memandang orang yang berada jadi stop hina suaminya dia sebagai suami direndahkan hanya karena popularitas istrinya lebih tinggi itu kalimat komentar yang dilantarkan tentu untuk semuanya jadi jangan sampai menghina suami Lesti kejora Rizky Bilar persahabat ya lagi. Sampai merendahkan Bang Mimin juga bersabat ya Pastinya kalau soal direndahkan Mengenai numpang hidup sama seorang istri Pastinya bakal marah besar Jadi untuk semuanya Stop untuk membuli Stop untuk menghina dan merendahkan Rizky Bilar Untuk permasalahan ini kita doakan saja Mudah-mudahan ada titik terang Yang kita dapatkan Dari Lesti dan Rizky Bilar kita lihat juga tanggapan dari beberapa fans dan netizen persahabat ya. Di antaranya dari akun isna Mimai mengatakan, Itulah hidup di media sosial. Semakin viral, semakin banyak ujiannya. Kadang aku bales nemu komen head ke Bilar dengan bantahanku. Tapi harusnya Bilar lebih paham untuk menepis hujatan tersebut dengan kesuksesannya. Tapi Bilar malah nyakitin hati istri sebagai pelampiasannya. Terlihat angkuh kalau lihat vlog-vlog terakhir ini. Dengan kasus ini, semakin bahwa pendapat netizen jadi kenyataan dan semakin hebatlah serangannya musuhnya. Saingannya dan fans-fansnya juga yang tadi tim bimbang dengan cinta Bilar dan semakin yakin bahwa B memanfaatkan L, itulah pengamatanku. Dan kita lihat juga tanggapan jawaban dari Lee Fatih Lesti. Nah, benar sependapat nih. Itulah resiko dari viral ada orang yang suka dan enggak. Harusnya Bilar nggak memperdulikan itu. Terus maju ke depan dan sayangi istrinya, bukan malah sebaliknya. Jadi, tuduhan haters terbukti sekarang. Yuk, sama-sama kita kuatkan mereka. Mudah-mudahan ada jalan keluar yang terbaik. Berikutnya kita lihat juga artikel dari selebritis.id. Ini mengabarkan dan menginfokan bahwa Rizky Billar dikabarkan kena mental hingga tak nafsu makan hanya konsumsi mie instan. Wow, kita lihat bersahabat kalimat artikel yang diunggah di postingan ini. Kuasa hukum Rizky Bilar, Ade Ervil Manurung mengungkap kondisi terkini Rizky Billar pasca dilaporkan sang istri. Lesti Kejora atas dugaan KDRT, menurut Adek, saat ini Rizky Billar masih kena mental akibat pemberitaan dan kritikan dari netizen atas kasus tersebut. Efeknya membuat dia tidak nafsu makan dan hanya bisa makan di instan saja. Sampai dengan tadi malam, saya ke rumahnya, dia masih down. Makanya, dia hanya makan mie aja, enggak makan nasi," ujar Adek Erfil Manurung saat ditemui di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur, hari Sabtu kemarin. Melihat kliennya tidak nafsu makan, Adek pun memaksa agar aktor 27 tahun itu makan agar kondisinya tidak drop. Pasalnya pekan depan, Rizky Bilar harus kembali memenuhi panggilan penyidik untuk dilakukan pemeriksaan. Dipaksakan makan supaya dia jangan sampai sakit karena tanggal 13 hari Kamis harus memenuhi panggilan Flores Metro Jakarta Selatan, tutur Adek ketika disinggung soal komunikasi dengan Lesti, Adek menyebut bahwa hubungan Rizky Pilar dan Lesti kejarah masih terjalin baik. Kalau saya melihat mereka masih baik-baik saja, mereka masih video call, yang jelas sampai saat ini masih komunikasi, ucap Adek Ervil Manurung sebagai kuasa hukum Rizky Pilar. Lagi-lagi kita hanya bisa mendoakan ya untuk mereka berdua semoga jalan atau keputusan yang terbaik yang diambil itu keputusan yang benar. Dan pastinya kita juga hanya bisa mensupport dan mendukung keduanya juga persahabat ya mudah-mudahan permasalahan ini menjadi pelancaran yang sangat berharga untuk semua orang. Dan tentunya kita masih menunggu kabar terbaru dari Lesti Kejora. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru mengenai Bunda Lesti Kejora. Ini dulu informasi di siang hari ini bagaimana tanggapan kalian. Silahkan berkomentar bagi ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.